hai hai guys welcome back to my YouTube channel balik lagi bersama gue sini tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan tips mengenai ini, slot gacor hari ini info slot gacor, gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini dan tentunya gue sini bakal kasih kalian juga sedikit bocoran tentang situs yang lagi gacor juga akhir-akhir ini ya dan sebelum gue rekomendasiin ke kalian gue juga bakal mencobanya dulu sebelum gue rekomendasiin ke kalian jadi Uh, sesuai dengan nih sama ekspektasi kita ya tentang situsnya yang jual itu, oke? Okay? Seperti biasa di sini gue bermain di for plus ya, tapi sebelum kita langsung ke gamesnya, jangan lupa untuk dibantu like, comment, dan subscribe nya juga Bu juga diaktifkan notifikasinya, biar ya nanti kalian jangan ketinggalan untuk video video terbaru gue yang gue upload setiap harinya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, oke? Okay? Waduh, di awal awal Putaran juga udah bagus banget ya pesannya ya kalian. Oh my god, langsung dikasih scatter juga. Waduh, keren keren keren keren. Oke, okay, di sini gua modal lima kurang lebih lima ya dengan bet 2400 dan tentunya gua bernain di salah satu situs yang bakal gua kenalin ke kalian dan tentunya gua bakal tes dengan uang ribu gua kira-kira nih sana malah rungkat oke okay? jadi buat kalian udah stay tune para momen-momen shelter gua jual sana jangan sampai kalian kemana-mana dan jangan sampai kalian skip video oke okay? kita fokus dulu untuk skater gratis yang satu ini nih kira-kira gua bakal dapet profit berapa? waduh keren juga kayaknya 6000 dikali di wih rp coy Waduh ini sih keren ya perkaliannya aja udah sampai di angka dua dua kali nanti Waduh, waduh, waduh, waduh. oke, sampai ini hmm, cakep banget enam ribu dikali ini 41 sensasional terus ini ya judulnya ya kalau misalkan yang konek itu di atas lima ribu pasti sensal terus sampai akhir oke keren keren keren kecil dong, sembilan ribu, wah gila nih gadis, kali kali dua aja, kali dua, tiga sudah dapat dong, satu juta surat, keren banget nih guys. Ya, ada lima skin lagi nggak edan gak tuh ini udah sampai ratus dan belum selesai skinnya Mantap gak tuh aduh habis ini gua bakal skill nama situs yang lagi gue coba mainkan ini loh jadi okay. jadi yang sabar-sabar dulu nih shot lagi oke okay. aduh ini perkalian sampai 50 lebih 62 gila enggak hai hai anjay ribu wah gila gila padahal cuman bet 2.400 tapi bisa sampai profit 2 juta lebih Wow oke okay, jadilah situ selalipop138 yang lagi gua coba mainkan guys yang ternyata segacor itu ya dengan modal yang receh aja kalian siapin modal receh aja kalau misalkan kalian berani bermain bet gue rasa kalian juga bisa menang jutaan seperti ini tapi kalau misalkan kalian mau main dengan oh, bet yang aman kalian juga bisa menang di profit ratusan ribu iya ngasih modal kecil doang loh, anjay oke okay, silahkan banget nih buat kalian yang mau ke poin situs lollipop138 nya kalian bisa langsung ke websitenya di lollipop138.lol atau kalian juga bisa klik aja link yang ada di description box atau di kolom komentar paling atas Nanti bakalan gue kasih linknya yang di sana ya. Kita lanjutkan permainannya ya Di sini gue menaikkan betnya menjadi 4800 Kita putar-putar spinnya ya kembali Oke okay, dari yang bisa dinilai ya guys, walaupun dalam mungkin dari segi profitnya uh, memang udah bagus, tapi kalian juga bisa menilai dari segi pecahannya juga. Jadi disini dari awal sudah kelihatan gason seperti apa ya. Oke okay, kita coba buy spin di 480.000 ya dari tadi kan cuma dapat uh, jatisan, jadi sekarang kita coba untuk buy spin aja. Oke. Okay jadi inilah bisa kembali dari gue ya guys buat kalian semuanya ada lepon 138 yang bisa kalian coba dirinya dan silahkan kalian juga beruntung kan? lebih dari apa yang gue dapetin hari ini dan ini kita coba fokus dulu untuk checker yang kita beli ya kira-kira bisa balik modal atau enggak konek guys, capture kincin, lalu angin oh kincin dong, capture 18.000 dikali enam, mantap. Oke guys, jadi ini jadi situs alat nabet kalian buat kalian main uh, situs. Ya tahu kalian bosen dengan situs yang itu-itu aja Jadi kalian bisa cobain di holipop 138 Oke okay. Kita lihat dulu hasilnya Jadi setelah itu gue bakal balik lagi Dengan video-video dan situs-situs yang lebih basar lagi Jadi buat kalian jangan sampai kalian lewatkan channel youtube video ya, Biar kalian gak ketinggalan informasi Anjay, masih dikasih garis 7000 dikali 20 mantap Wow, hampir balik modal nih Kira-kira balik modal atau enggak nih? Oke, okay, guys, pokoknya buat kalian semuanya, semoga kalian beruntung juga Lebih dari apa yang -apa ini hari ini Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Bye